Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Leslar Lovers, dimanapun kalian berada, di Fatifi kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru, terupdate dan terhangat seputar LPSLarang Dunia. Baiklah para Sahabat dimanapun kalian berada, untuk kabar terbaru di malam hari ini kita lihat keunggah pertama. Ada sebuah postingan yang spesial, sahabat ya buat kita semua para fans tentunya ugan ini membuat kita semakin ketawa bahagia persabatia ya, melihat kelakuan dari karyawannya Rizky Bilar Bang Andin dan Bang Fali Akbar persabatia ya, terlihat tentunya mereka berdua memakai jilbab di ya ibu-ibu gibah -ibu di caption tuliskan luar biasa selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua para fans Lanjutnya kita lihat juga persahabatiha ya, ada vitamin baru, kabar terbaru soal Lesti dan Rizky Billar kita lihat dalam postingan ini. Tentunya kita dibuat bahagia akhirnya. Tentunya keduanya calon pengantin ini muncul juga persahabat ya. Tentunya kita dibuat dan dibikin bahagia malam hari ini. Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada idola kesayangan kita. Kita tunggu kejutan dan tentunya kabar baik selanjutnya, para sahabat ya. Mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan kabar bahagia. Tetap di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Ini informasi di malam ini, para sahabat bagaimana tanggapan kalian? silahkan berkomentar. ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.